Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya share ke kalian semua yaitu cara memindahkan isi chat WhatsApp dari iPhone ke Android. Dan untuk melakukannya, di sini kita tidak perlu merestart ulang HP Android, ya. Dan untuk melakukannya, kita memerlukan sebuah aplikasi di PC komputer, yaitu aplikasi WhatsApp Go. Sebelumnya, saya sudah mencoba untuk aplikasi ini untuk memindahkan data chat WhatsApp dari Android ke iPhone, dan sekarang kebalikannya dari iPhone ke Android. Dan kalau kalian ingin mendownloadnya, silahkan klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Sekarang kita pilih Start untuk memulai transfer data dari Android ke iPhone. Kemudian sekarang kita hubungkan untuk e, iPhone ini ke komputer, tentunya dengan menggunakan kabel data iPhone nya Oke, okay, berikutnya di sini terbaca ya untuk iPhone-nya. Kemudian kita hubungkan juga untuk Android menggunakan kabel data. Oke, okay, sudah terhubung ya. Nah, sebelumnya pastikan untuk opsi developer atau opsi pengembang di HP Android kalian sudah aktif ya. Kalau tidak, maka tidak akan bisa dilakukan untuk transfer data WhatsApp ini. Ya, saya buka untuk WhatsApp-nya, belum berpindah ya. Oke, okay, jika kedua perangkat sudah terbaca seperti ini, kemudian kita pilih transfer untuk memulai transfer. Kemudian kita pilih continue. Tunggu proses transfer hingga selesai. Oke, okay, berikutnya sekarang kita login di WhatsApp Android menggunakan nomor yang ada di iPhone. Nah, sebelum kita memasukkan kodenya, di sini terlebih dahulu kita pilih Activate. Dan sekarang kita masukkan untuk kodenya. Kemudian di sini kita pilih Lanjut. Izinkan. Masukkan nama. Lalu pilih lagi Lanjut. Dan bisa kalian lihat, untuk chatnya berpindah ke Android. Mulai dari chat biasa hingga foto juga berpindah dari iPhone ke Android. Dan otomatis untuk WhatsApp yang di iPhone akan keluar dengan sendirinya ya. Dan untuk cara ini 100% berhasil. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk memindahkan isi chat WhatsApp dari iPhone ke Android. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.